Selamat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 ini momen sakral persahabat ya saat acara akad nikah Idola kesayangan kita mudah-mudahan rumah tangga tanggalnya selalu bahagia Rukun sakinah mawadah warohmah Dan pastinya warga Konoha pastinya ingat banget ya momen ini Momen yang sangat luar biasa dan Alhamdulillah di tanggal 24 persahabat ya Di hari ini Alhamdulillah tentunya hari Monseri Leslar yang ke-31. Mudah-mudahan Lesa lover juga semakin kompak dan semakin solid untuk selalu mensupport yang terbaik buat Leslar Family. Kita lihat juga bersahabat begitu banyak tanggapan dan respon yang diberikan salah satunya dari akun jetun9885. Yang pasti serasa konoha yang mau ijab kabul dan yang punya anak suami suruh dapurnya tutup dulu beli di luar. Karena hajatan yang ditunggu-tunggu kondangan sekonoha. -se Aduh, Masya Allah. Luar biasa. Dan kita lihat juga bersahabat tanggapan dari Ninuk pakaian murah. Nonton dan waktu mau ijab, negara malahan trouble tuh siaran. Deg-degan nangis haru, pokoknya campur aduk. Terutama karena bahagia banget tuh, Masya Allah. Saya selalu untuk kita semua, mudah-mudahan semakin kompak dan solid. Kemudian kita lihat juga selanjutnya, begitu banyak doa yang diberikan. Di sini ada sebuah postingan, persahabat. Selama tanggal 24 yang ke-31 bulan untuk seluruh Leslar Lovers dimanapun berada. Terima kasih sudah sama-sama bertahan sampai hari ini. Semoga kita tambah kompak, tambah solid, dan tambah kuat. Support Les dan bila dalam kondisi apapun doa persahabat Di Jumat yang berkah dan barokah ini Mudah-mudahan doa-doa baik Kita semuanya diijabah Dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Kemudian untuk berikutnya persahabat Ini ada momen cindukan BBL Yang lagi digendong oleh Pak E.N Nyebut Papab dan Bunda Ini sungguh lucu sekali persahabat Sudah pintar Makin hari makin menggemaskan Makin ganteng makin soleh sudah makin pintar manggil Papa sama Bundanya Masya Allah. Apalagi untuk video BBL. Ini saat temani Papa B main bola, sudah tembus 23 juta kali ditonton. Ini Masya Allah, luar biasa. Semua orang gemes, semua orang tentunya sangat-sangat sayang kepada BBL. Mudah-mudahan BBL selalu sehat, bahagia, dan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Ya robbal alamin. Dan kita lihat juga begitu banyak doa yang diberikan di antara dari zab anuskon Abang El, kelak nanti akan jadi Hafiz Quran Cilik. Amin. Ya robbal alamin. Masya Allah kita aminkan doa baik ini. Ini juga yang tentunya diharapkan oleh Lesti dan Bilar, BBL menjadi Hafiz Quran, kemudian selanjutnya kita lihat juga persahabat ada jidukan yang sangat membuat kita ketawa bahagia Guna lesti digendong persahabat jadi ya angkat oleh Papa B ada sebuah kalimat nih di sini kali ini Om Rizky Bilar nggak tega jiburin ade aduh masya Allah banyak persahabat ya itu ngangkat anak orang enteng amat ya aduh masya Allah hingga tentunya komentar pun beragam di sini kita lihat persahabat dari akun Mama Eva 77 tujuh di situ mengatakan pagi-pagi udah bikin ketawa asal jangan masuk akun gosip atau lambe-lambean karena penghuni di sana bau-bau penghuni neraka ada juga tanggapan dari akun enigraiza ingat jangan salvo gitu ade warga konoha harus tahu istilah dede abang kakak papa panda merkona uwa aduh masyal dan lain-lain para sahabatnya. jadi warga konoha itu harus tentunya tahu istilah dari Leslar dan kita lihat juga persahabat, ada tanggapan dari akun Hajah Mumu itu kayaknya keponakannya Papa Bilar anaknya Bang Beni adanya Ica katanya itu persahabat ya tuh itu ternyata bukan Bunda Lesti ya karena di sini banyak sekali tanggapan bahwa yang diangkat oleh Papa ini kemonakannya Papa Bilar